Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku Nur Indah di Video kali ini aku mau sharing ke kalian Gimana cara mengaktifkan verifikasi Dua langkah untuk akun gmail Ataupun channel youtube kalian Nah verifikasi dua langkah ini Bertujuan untuk memperketat keamanan channel youtube kalian Ataupun akun gmail kalian Karena sekarang udah banyak banget hacker jahat Yang makin jago untuk ngehack Nah verifikasi dua langkah ini Adalah juga salah satu syarat wajib Untuk monetisasi karena walaupun kalian udah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Kalau kalian belum mengaktifkan verifikasi dua langkah ini Kalian belum memenuhi syarat untuk dimonetisasi Nah kalian bisa aktifin dulu aja verifikasi dua langkahnya Nah ini dia caranya Kita masuk aja ke google chrome Terus kita klik logo di pojok kanan atas itu yang bulat Nah di sini kalian pilih akun Gmail yang terkait dengan channel youtube kalian untuk diaktifkan verifikasi dua langkahnya Kalian klik aja nama Gmailnya Nah di sini kalian bisa pilih Gmail mana yang terkait dengan channel youtube kalian untuk diaktifkan verifikasi dua langkahnya Nah di sini aku pilih sari channel karena ini tuh Gmail yang aku pakai di channel youtube aku Setelah itu kita klik kelola akun google anda Nah, terus kalian geser aja ke samping kalian pilih keamanan. Nah, seperti ini tampilannya kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini verifikasi dua langkahnya itu masih non aktif. Kita klik aja. Nah, seperti ini tampilannya di sini ada langkah-langkah untuk kita melindungi akun kita dari orang jahat. Kita klik aja mulai. Nah, terus kita masukkan sandi Gmail kita. Nah, ini sudah selesai. Kita klik aja berikutnya. Nah, kita tunggu aja. Nah, di sini ada informasi gunakan ponsel Anda sebagai langkah kedua Anda untuk login. Di sini kita bisa tahu di perangkat mana aja Gmail kita pernah login. Di sini aku pakai HP Vivo V2039. Kalau misalkan kalian login di HP baru ataupun perangkat lain, nanti di sini juga akan muncul dengan otomatis. Terus kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa tambahkan opsi cadangan. Kalau misalkan HP kita hilang ataupun langkah kedua tidak dapat dilakukan, kita masih bisa mengakses channel ataupun akun Gmail kita. Dengan cara nanti Google akan mengirimkan 6 digit kode ke nomor handphone yang udah kita masukkan melalui SMS. Di sini kalian masukkan nomor handphone kalian yang masih aktif karena nanti Google akan mengirimkan 6 digit kode ke kita. Di sini kalian pilih bagaimana cara untuk mendapatkan kode, kalian pilih aja SMS, terus kalau sudah kalian klik kirim. Nah kalau sudah seperti ini, di sini ada keterangannya Google baru saja mengirim SMS berisi kode verifikasi ke nomor handphone kita. Nah di sini kalian masukkan aja kodenya Kalau misalkan kalian belum mendapatkan SMS dari Google Kalian klik aja kirim ulang Terus kalau udah kalian klik aja selanjutnya Nah kalau sudah seperti ini kalian klik aja aktifkan Nah, verifikasi dua langkahnya sudah aktif di sini. Ada keterangan kalau misalkan setiap kali kita login di HP baru ataupun perangkat lain, nanti Google akan mengirimkan kode ataupun notifikasi untuk mengetahui apakah itu benar kita atau bukan. Nah, kalau bukan, kalian bisa langsung membatalkannya. Terus kita kembali, kita lihat di keamanan tadi. Nah, kita scroll aja ke bawah. Nah di sini juga udah berubah, di sini verifikasi dua langkahnya sudah aktif Nah kita juga bisa langsung lihat di browser youtube studio apakah verifikasi dua langkahnya sudah diaktifkan Nah seperti ini tampilannya kita udah masuk di youtube studio Terus kalian scroll aja ke bawah menu yang ada di samping kiri itu Terus kalian klik yang logo dolar Nah, sekarang kita udah di menu monetisasi. Di sini kita bisa lihat syarat wajib monetisasi itu apa aja. Di sini salah satunya adalah verifikasi dua langkah. Nah, di sini verifikasi dua langkahnya udah aktif ya, Guys. Itu udah dicentang yang warna hijau. Nah, itu dia tadi tutorial gimana cara mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk akun Gmail ataupun channel YouTube kalian. Caranya gampang banget kan? Nah, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching.